Palembang, eh, Palembang. Kita Ke Palembang. Kita, balik. Balik. Kita, balik, Kita, balik, Kita lagi. <guluh> Oke. <Okay. guluh> <guluh> Lamy Caralh, Banyak tidak tahu Banyak tahu jalan Dapat video konsen, guys panjang ya. selamat itulah bye 123 maik tuh tuh di sana ada mata matahari gitu juga juga agak, gitu. jadi kalau kita di sana bilang itu ini agak ke kiri itu besar ini ya ini juga di kiri kita kapal berlayar kalau Game belum Download lagi sinyal Game Game lah main kita Di It's ya ada nunggu dispal rebah ini air ini lampu di permalam ini ini lautan ini iyo kalau di malam di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 selesai enggak sadar bawah belakang. Selesai prabuka tidak aku video di depan boleh banyak banyak, 10 menit Itu enggak kecil. Itu nggak Nah <laughs> ini <laughs> <laughs> <laughs>